kalau mau kita mau ke mana kita taruh ke rumah dia mau apa lu juga mau ambil ya agak awas lu ambil ya kayak gini ya rajin-rajin aja pakai minta iya di luar boleh, bener, bener. bener. bener. bener. Aduh, kok ada hei hei gimana woi ini ada gimana aku juga sih lagi mau bangun, bangun, di mana? kenapa terus siapa? <tuk> Kucu -kucu. Huh? Loh. Loh. Loh. Seri. Loh, kenapa? Do you want it?